Saya sebetulnya agak jengkel karena kita berupaya untuk bikin literasi makin bagus Karena tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Kalian menutup literasi itu Menghalangi orang berabstraksi Menghalangi orang berimajinasi Membatalkan fungsi fiksi Jadi kekonyolan itu terjadi karena kekurangan pengetahuan